What's up guys, welcome back to Catatan Kaki Masih bersama kita, Avani dan Bagus, Chris nah. Kita masuk episode berapa, Gus? 19. Kita kemarin tuh ngomongin pendidikan, men Waktu itu milihnya Pak Karena itu lewat aja sih, Adip oh, yeah. Apa yang relate dengan kehidupan sekarang? Apa? Hanya satu, Pak apa Pak? Uang <laughs> <laughs> Nggak, tapi kita nggak lupa ada orang di sini, men <laughs> Kedatangan Uhti Iya, <laughs> Uhti Kita kenalan dulu dong <laughs> Kenalin Pak. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Kan? Adem gitu su dari suaranya aja adem. namanya siapa Kak? Nama panjang atau nama pendek? Nah, nama panggilan saya nggak sih. Munira Ali. Itu Pak. Kita kita mau juga disclaimer, jadi kita sudah di jam jam berapa jam? Jam 8 ya? ya jam delapan. Jadi 8, ini 6. udah waktu berbuka. Langsung nah. tayang lagi dong. Nah, uh. Kakak ngomong-ngomong uh, berapa sih umurnya? Hmm, sekarang mau 20 under 19 Kakak nih hobinya ngapain aja Kak? Ngerjain orang. Kenapa Kakak pengen ngerjain orang? emangnya kalau Kakak dikerjain terima? Hobinya apa? Hobi jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Olahraga. Olahraga yang Kakak senengin itu apa? Olahraga kido. Senam sih yoga juga Oh senam juga. yoga juga ini, Apakah... ini bakal menjadi pertanyaan yang agak personal ya uh, uh, benar. bener Nanya tentang hubungan nih Iya hmm. boleh Pasti punya hubungan cinta ya dong, oh, Iya, iya. dong iya. <laughs> Katanya gini hampa. Dari sejak remaja sampai sekarang Kayak Udah ya. berapa cowok yang kamu sakitin? Tiga kali pacaran sih Tapi nggak pernah nyakitin <laughs> Oh disakitin? <laughs> Kayaknya sih. Eh Bener dia di sini. Dia bertemu dengan dokter dan konsultan cinta ya, bener, Kita akan menyelesaikan masalah cinta Munira Munira Cowok pertama Sekolah SD apa sampai SMP, SMP. Itu gimana prosesnya SMP pacar? Itu masih inget ga inisial? Inisial aja. T T T Kakak ini SMP ya, pertama kali pacaran. ngapain aja kak? Kan ada nih kalau orang pacaran itu ditembak dari modus. Handphone dari BBM dulu kan zaman BBM kan. Iya, awalnya pasti tuh tebak lewat telepon. Oh pasti hanya sebatas. Ya, ketemu dong, telepon langsung kayak gitu kan. Terus gimana dia ngomong pertama kali? Kamu Gimana? Gimana? Karena setiap orang itu nembak beda-beda kak. Kayak <tuk> saya, <tuk> saya itu tabrakan dulu kak. <tuk> iya oh, tabrakan kan di depan rumahnya kan dia nolongin. <tuk> Maukah kamu jadi <tuk> pacar ki? Iya, saya tuh pernah brakam. Saya pernah tabrakan di saya emang ini sih maksud tabrakan soalnya oh, digampar men. kok gitu? enggak. anda nabrak bapaknya enggak? <tuk> <tuk> ya pasti sih cowok tuh ngomongnya udah nyaman sama kamu. oh awalnya gitu dia ngomongnya ya aku dong. nih nyaman kamu. emang kamu enggak kayak gitu? enggak. betul langsung ketemu dia, hei pacaran yuk langsung <tuk> nggak izin lagi. sebelumnya pasti dong ada yang namanya PDKT dulu uh, hebat. terus tuh. kakak menerima dia gitu ya gak langsung juga, minta waktu dulu kan, mikir-mikir oh. Oh. ya nunggulah, namanya orang udah suka juga mau disuruh nunggu berapa lama aja kayaknya oh, pernah gak ya? ya sih kayak uh, pacaran terus akhirnya yang menyedihkan gitu pernah. kayaknya setahun yang lalu deh uh -uh. pacaran udah lama abis kayak gak dapet terus berapa juga. tahun? dua tahun setengah deh kayaknya kalau kan dua... waktu juga kebuang, apa-apa juga kebuang oh, iya. ada yang dibuang <tuh> men, men Man. saya menafsir hal-hal yang... yang kan, apakah di, dibuang di luar? apa di muka? tapi awal pacaran tuh dapat restu gitu Terus akhirnya gak dapat gitu atau... Gak sih emang gak dapet Tapi kayak Maksa kayak gitu Kayak tipe-tipe pejuang banget lah oh, Berjuang Oh Iya tapi kalau kita ngomong gak direstuin Berarti kayak perjuangan kita sebelumnya tuh terbuang gitu loh Dan hubungan ini maksudnya orang tua yang jalanin Kan gak kan kita iya, yang iya. jalanin nanti Walaupun gitu. ntar akhirnya juga gak, hmm. gak pas Itu nah, pun akibatnya ke kita benar. Kita yang menanggung resikonya gitu Iya itu udah makanya Apakah salah dia orang tua kita tuh merestui atau enggak hmm. Kan kita juga gak tahu kan iya. Kalau kita melanggar orang tua kita dosa iya Pak gitu kan mm -hmm. jadi serba salah telaga gak itu tuh apa yang dilakuin? nangis <laughs> terus story gelap ada lagu Enggak pernah enggak oh, salah itu <laughs> <laughs> lagunya omkas <laughs> terus gimana perpisahannya itu? itu bakal menjadi perpisahan yang paling menyedihkan itu perpisahannya baik-baik aja kalau aku sama dia sih baik-baik orang tua mungkin yang enggak baik-baik sampai sekarang masih kontakan enggak dong ini. udah nikah Ditinggal di, tapi kita harus move on. Kayak ini liriknya untuk aji, gimana relain yang gak seharusnya untukmu? Relakanlah yang tak seharusnya untukmu itu, itu benar tapi sedih makanya pas-pas aku sedih tuh dengerin lagu itu kayak mental healing gitu ya kalau dibilang move on bisa bedain move on sama lupa kalau lupa ya gak akan oh emang bisa biasanya kalau abis itu tuh kayak trauma men mengalami relationship yang gagal gitu pasti kayak membuka hati untuk orang baru itu susah Mas kakak gimana trauma sih enggak ya cuma namanya orang move on pasti butuh waktu kan iya. ya seiring dengan berjalannya waktu bisa kok apa sarannya men apa? untuk kakak Munira untuk kakak Munira jangan bersedih hmm. jangan buat story yang tembok itu lagi <laughs> Anda hanya mental yang gitu, optimis gitu loh Kalau dari segi konsultan Kalau dari segi dokter gimana? Ada obatnya pak Mungkin kalau tidak mau pacaran Mungkin bisa TTM Ada lagi obat yang paling manjur pak. Apa? Yaitu memulai hubungan baru Caranya gimana memulai? Kan dia nggak bisa move on ya, dengan cara itu Fokusnya bakal menjadi fokus sama pacarnya sekarang oh, gitu iya. Gak fokus ke masa lalu dia lagi Fokus ini ya Ini saya dapet dari sponsor <laughs> Ini adem banget loh pak Hitamnya tuh Jet Black pak Iya namanya Jet Marble <laughs> Terima kasih buat mar Marble mm -hmm. yang sudah menyupport catatan keadaan dan untuk kalian yang pengen beli merchandise kayak gini Bener bisa sekali. hubungi siapa man? bisa hubungi namanya tuh marble.id nah Starlinknya nah. kita taruh di deskripsi di bawah biar pembahasan kita lebih menarik men ya. kita akan memulai game gimapa nih kayaknya seru nih game buka baju itu adalah Smash or. jadi ntar kakak Munira uh -huh. ntar kita kasih dua foto cowok dan kakak Munira harus memilih satu cowok itu sesuai tipe nggak boleh dua dia nggak mau satu aja men BN bisa dua ya <laughs> Game yang pertama fotonya kiri atau kanan kiri dong kiri kenapa memilih yang kiri kakak? Ya lebih cool aja seksi ah. gitu ngeliatnya kayak tajam banget matanya oh. gitu kayak kalau ngelihat gimana? Oh gitu. sama dia suka konspirasi loh kakak suka next kiri atau kanan kiri kenapa anda memilih Daniel Mananta? Apa ya pas gitu kayak bersih orangnya kelihatan aku suka sama yang bersih bersih oh. padahal juta Slim bersih juga kak? Enggak ya. sih lebih gimana lebih bersih aja dari maksudnya dari ukurannya apa gitu lebih rapi oh, lah ya, ya. Oh. Yang ketiga Next slide Kiri atau kanan? Hmm, kanan aja oh, Itu pemain Rexona kan pak? <laughs> <Pemain> <laughs> berarti dia suka yang seksi-seksi Bener gak, pak? Iya kan tadi lebih di awal seksi banget Next slide Kiri atau kanan? Kiri Wah. Wow. Kenapa? Padahal Iqbal lebih ganteng loh Lebih lebih berprestasi Itu ruang guru loh Brand ambasadornya ruang guru Ya tadi kan katanya ngeliat fisik Nggak Ah Cara, gitu garis. Dia tuh suka body kekar-kekar ya. pak Oh iya. Yeah. Next Kiri atau kanan kakak? Kanan Kanan Kenapa? Saya suka yang bodi-bodi kecil kayak hal gitu loh Oh saya membesarkan badan nih pak Bukan berarti berotot juga Maksudnya kayak lebih berisi Berisi Berisi kan Next slide Adipati atau Jeffrey Nicole nah ini bingung Anda Wow padahal dia narkoboy dia kenapa itu nantang aja gitu Wow next Justin Bieber atau Siwon nah ini semua internasional Justin Bieber kenapa padahal dia mantan Selena Gomez kenapa Gak suka, yang in, ini siapa sih namanya? Ciwon, gak suka yang ke Korea, Koreaan atau... Oh, gak suka, dia apa? Gak suka orang berponi-poni gitu kan? Uh, emang jelek. <coughs> Kenapa Anda berubah? Next slide, Reza Arab atau Randy Pangalila, artis MMA. Wow, sudah jelas pilihannya dia itu harus orang-orang yang bower body kekar. Benar, karena tiranjang itu lebih kekar. Reza Ardito dengan siapa? Kevin Julio. Kevin Julio. Kevin Julio. Kiri atau kanan? kiri aja kiri aja wow yang ini lebih ke imut aku nggak terlalu suka orang imut yang tajam tajam yang gahar gitu ya the next Bai atau Reza Reza Hardian kayaknya Reza Hardian wow dia belum tahu kenapa anda memilih Reza Hardian nggak tahu kalau lihat dia senyum ketawa gitu adem aja adem kayak Adam sehari isi terus tenggorokannya isi air mancur gitu joko itulah tadi pilihan dari Muniroh iya kita bisa nyimpulin men dia suka berbadan kekar dan tatapan tajam dan menantang kons konspirasi yeah. <laughs> eh dia, dia pilih jaring ya, tadi iya milih jaring dia dia suka konspirasi jadi kesimpulannya untuk tadi semua itu gimana gimana saran kakak Munira buat orang-orang di sana yang tidak direstuin uh, kalau nggak direstuin nih mm -mm. yang pertama tuh namanya berjuang pastilah kan mencoba apa salahnya kan ngomong baik-baik yeah. dulu kalau emang mentok pasti pilihan adalah kayak pilihan tuh cuma ada dua orang tua atau dia gitu kan nih kalau pilih dia gitu secara kan apa-apa kita nggak boleh durhaka gitu kan yakin nggak sih kalian bakal bawa bekel kayak bekelnya nggak enak banget kan pasti kalau musuhan sama orang tua atau apa ah. gitu kan bener. terus orang tua kalian gak ada umur atau apa apa yang udah kalian kasih gitu loh ke orang tua kalian oh, bener, intinya harus menghormati orang tua terlebih iya, dahulu apa. ya percaya deh kalau kita udah nurutin apa kata orang tua yang belakangnya tuh nyusul gitu kan wow Jadi, yang baik-baik nyusul bener, intinya berarti harus ada restu orang hmm. tua Oh, karena harta yang paling berharga, berharga adalah, adalah wanita harta tahta munira ya, yeah. cocok saranku gimana Gus saranku ya sama kayak Munirah tapi ya. lain dikit jika kita ditolak eh edit, tidak direstui <tuk> saya akan ngomong baik-baik dengan orang tua saya Pak hmm. oh iya bener gimana ini kenapa alasannya kenapa ya, harus apakah, jelas loh. iya apakah logis atau enggak soalnya mungkin orang tua nggak tahu di sisi yang baik dari pasangan kita iya dan dibalik itu semua orang tua juga lebih berpengalaman makanya hmm. saya harus mendengar ah. pendapat yang logis dari orang tua ah, iya, iya. kalau dia logis dan matching dengan my heart gitu, yeah, iya, bener, bener. saya akan menerima dia dan menyudahi hubungan itu oke okay, bener Pak gitu hmm. kalau anda gimana uh, mungkin kalau emang udah niatnya untuk bareng-bareng berdua mungkin masalah orang tua tuh bisa dilewati kok uh -uh. karena enggak sorry ya bu, bu, orang tua tuh selalu bener huh? ya kan orang tua juga mungkin nggak tahu posisi kita sebagai yang kenal banget sama pasangan kita, uh -uh. dan orang tua cuma melihat sisi buruknya dari pasangan oh, kita. Oh, gitu, bukan kayak gitu kan? Kalau emang gitu ya udah. Uh -uh. kalau kita bisa melewati itu, pasti orang tua juga bakal sadar kebahagiaan anak itu kebahagiaan orang tua juga. Bener, Woy, saya dulu ya pas jadian ya, saya tuh benci men kalau diduain Eh, langgengnya sampai kakek nenek gitu. Kenapa benci? Benci karena mereka tuh nggak tahu cinta kita tuh abadi gitu. Ah. Enggak sampai kakek nenek doang, sampai sampai surga. Embrio lagi. Dan kalian jangan lupa untuk follow IG kita di catatan nanti skor kaki ini. 4, dan 5, jangan lupa subscribe, like, share, komen kalau kalian suka dengan video ini. Yo i. Nah, dan itu aja ya Itu aja. Itu aja. Saya Fani Hafdan. Saya Gus Kris. Munira Ali. Nah. Undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah.